Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sandra Octaviani Umur 22 tahun Asal usul kelahiran Sintang Tempat tinggal Tempat tinggal sekarang Kota Baru, Gang PGA Agama Awal Katolik Awal saya mengenal Islam Sejak saya dulu di bangku SMA Jadi dulu di lingkungan saya Mayoritasnya Islam Dari sana saya banyak melihat Dari cara ibadah, kehidupan sehari-harinya Sepertinya tentram dan namai uh, Dan mulai dari situlah saya mulai banyak belajar Dan mulai banyak bertanya uh, Awal mula tertariknya saya pada Islam uh, uh, Tertariknya karena Pertama dari Al-Qur'annya Dimana semua sudah diatur di dalamnya Mulai dari kehidupan sehari-hari Sampai yang hal terkecil pun uh, Kemudian dari cara beribadahnya yang begitu khusyuk, saya pun mulai semakin menyukai, menyukai dan ingin belajar banyak. banyak. Untuk respon keluarga, ketika saya masuk Islam, ya keluarga kecewa, terutama kedua orang tua angkat saya. Jadi, saya tidak diperbolehkan lagi untuk tinggal di sana, karena uh, dari cara makannya yang berbeda dan sehari-hari yang berbeda katanya uh, dan kata ibu saya kalau mau semuanya balik lagi seperti semula saya harus balik ke kepercayaan saya yang dulu hmm. jadi seperti itu respon dari orang tua saya nah namun dari respon abang kandung saya sendiri uh, dia responnya netral jadi menurutnya jika lo itu yang terbaik uh, silahkan jalani uh, dan untuk menjalannya bersungguh-sungguh Uh, jadi hambatan yang saya alami selama proses uh, awal ingin masuk Islam ialah tentangan dari keluarga pastinya, terutama dari kedua orang tua uh, yang dimana mereka sangat menolak. Kemudian dari teman yang seagama juga menantang uh, dengan keputusan saya tersebut. Jadi selama saya ketahuan wajar Islam, uh, fasilitas seperti motor, semua yang berhubungan dengan pemberian orang tua uh, sudah tidak diberikan lagi. Jadi, pada intinya, kesempatan saya seperti belajar ngaji, sholat, dan untuk untuk saya mengetahui Islam, uh, maksudnya untuk belajar Islam benar-benar dibatasi. Jadi, dulu awal masuk Islamnya itu di kampus. Jadi, waktu lagi pelajaran agama, nah, setelah saya mengajukan beberapa pertanyaan ke dosen, tak lama kemudian tuh dosen nanya ke saya kan, Mau langsung syahadat atau enggak Jadi saat itu pun saya langsung syahadat eh, Mengucapkan syahadat depan satu kelas uh, Dari situlah saya mulai belajar uh, menjadi Islam Dan di rumah saya mulai belajar uh, Seperti belajar mengaji sendiri Dan juga di luar di luar kampus juga belajar ngaji. Uh, saya juga belajar salat di rumah uh, jadi ada panduan yang dikasih dikasih rosen kayak panduan buku itu panduan salat saya belajar dari situ dengan membacakan niat dan surat pendek yang saya hafal uh, saya saya salat di rumah itu di dalam kamar jadi setiap kayak azan gitu saya kunci pintu baru saya salat nah uh, setelah berselang beberapa hari, ibu saya masuk kamar, jadi dia udah mulai curiga kan di situ kan, jadi dia keleda kamar, nemukan sajadah sama mukena. Uh, saat itu saya lagi di kampus dan tak saya pulang gitu kan, langsung ditanya ini untuk apa gitu kan, saya bilang saya cuma belajar-belajar, tapi walaupun saya cuma menjawab kayak gitu, dia tuh tetap tidak setuju gitu kan. Uh, langsung sajada sama Sajada sama mukenanya dibuang Nah dari situ saya Kayak fasilitas dari motor Dan Yang lainnya dari orang tua udah tidak diberikan lagi uh, Setelah itu Saya nanya-nanya Ke dosen gitu kan Untuk bisa tinggal di rusun Nah uh, Beberapa hari setelah saya nanya ke dosen Untuk urusan rusun gitu uh, Saya berniat untuk keluar dari rumah nah karena karena kata ibu saya dia tidak mau tinggal dengan orang yang beda agamanya jadi saya memutuskan untuk pergi dari rumah saat itu saya mesan ojek online kan jadi sebelum saya pergi itu kena maki-maki saya jadi saya langsung saja memberanikan diri untuk segera pergi jadi saya memutuskan untuk tinggal di rusun selama beberapa bulan Nah, di situ kegiatan saya sambil uh, sambil bekerja paruh waktu di Cafe Resto. Uh, jadi pulangnya agak larut malam, jadi saya kurang bisa mengikuti aturan yang ada di Rusun. Jadi saya memutuskan untuk keluar dari Rusun dan tinggal di tempat kerja. Nah, setelah tinggal di tempat kerja beberapa bulan, saya sempat menggum, uh, menghubungi abang saya, uh, yaitu abang kandung saya yang pertama. Jadi, saya meminta izin untuk tinggal di rumahnya yang berada di Pontianak. Jadi, saya diizinkan untuk tinggal di sana uh, tanpa syarat apapun. Uh, jadi, saya tinggal di tempat abang saya juga uh, tidak cukup lama, karena jarak ke kampus dan jarak ke tempat kerja itu lumayan jauh. Jadi, selain ongkosnya juga, saya perhitungkan. Jadi, Uh, saya putuskan untuk ting tidak tinggal di sana lagi uh, Pun saya pulangnya larut malam Jadi jarak yang jauh Membuat saya untuk tinggal Tidak tinggal di sana lagi uh, Setelah itu tak berapa lama Teman saya menawarkan saya untuk tinggal bersama Dan, dan saya pun tinggal di sana uh, Dan saya putuskan untuk tinggal bersama teman saya Dan bersama keluarganya uh, Di sana uh, Saya Tinggal bersama orang tuanya juga. Saya tinggal di Kota Baru, di Gang PGA. Uh, dia dulunya teman sekelas. Jadi setelah saya memisahkan diri dari keluarga, uh, saya bertahan hidup dengan kerja paruh waktu. Uh, kerja di kafe dan kafe resto. Uh, tinggal pun di tempat kawan. Uh, jadi paginya saya kuliah, Sorenya saya kerja sampai malam, malam, eh agak malam baru saya pulang. Uh, biasanya pagi saya kuliah, karena saya belum punya motor, jadi saya kadang dijemput sama teman, kadang pun dipinjamkan motor sama teman. Jadi saya uh, setelah pulang kuliah, saya kerja di cafe resto selama beberapa bulan. Uh, dan saya juga menyisikan uh, penghasilan saya untuk saya tabung nah dari tabungan ini saya menyisikan lumayan lumayan untuk uh, saya resign karena saat saya resign saya ingin buka usaha uh, dan setelah saya menyampaikan niat niat saya resign kepada bos saya dan bos saya pun mengizinkan nah jadi saya memutuskan untuk buka usaha usaha sendiri itu usaha burger jadi mulai dari saya cari lapak sendiri uh, sam Cari lapak sendiri dan membuat menu juga sendiri. Nah semua itu saya lakukan sendiri. Nah saya mencoba mendirikan stand saya di Podomoro. Nah itu hanya bertahan sampai satu bulan karena saya rasa uh, penghasilannya kurang mencukupi karena juga pengeluarannya begitu besar. Jadi semua itu tidak cukup untuk menutupi uh, untuk menutupi pengeluaran yang ada. Uh, jadi saya memutuskan untuk beralih ke online jadi jual burgernya online uh, selain menjual burger online saya juga juga ada sampingan jadi saya mencoba untuk ojek online jadi di sela-sela ada ruang kosong saya menyempatkan beberapa jam untuk ojek online nah dari situ juga saya mengumpulkan uang untuk bisa menyewa lapak kembali Uh, agar bisa lebih ramai lagi pelanggan burgernya jadi tidak hanya di online saja tapi juga ada tokonya dan alhamdulillahnya untuk uh, untuk biaya untuk biaya kuliah saya saya mendapatkan bidik misi dari kampus Nah, bidik misi itu juga sangat membantu saya uh, untuk jajan juga mencukup, uh, lumayan mencukupi jadi mulai dari Ojek, uh, pendapatan ojek online, pendapatan burger, dan juga beasiswa itu semua alhamdulillah mencukupi kebutuhan sehari-hari saya dan juga uh, mencukupi biaya kampus saya. Uh, motivasi dan dorongan terkuat saya, motivasi motivasi dan dorongan terkuat dari dukungan dari kawan-kawan, uh, terus ada juga dari kenal kenalan, uh, karena mereka juga tahu saya suka mengenai Islam, jadi saya banyak bertanya. Jadi mereka juga cukup menjawab pertanyaan dari yang saya ajukan. Jadi mulai dari situ saya mulai tertarik dan saya rasa saya mulai yakin untuk menjalani diri menjadi Islam. Kesannya selama masuk Islam, uh, ngerasa ibadahnya lebih kusuk, jadi orang yang lebih jauh bersyukur, jauh lebih orang. Jauh menjadi orang yang lebih sabar Dan jadi tahu mana sesuatu yang banyak manfaatnya ketimbang mudaratnya uh, Yang saya sukai dari agama Islam adalah terutama Al-Quran Yang saya tahu dimana Al-Quran itu sudah lama ada Namun sampai saat ini tidak ada sedikit pun isi dalamnya yang berubah uh, Kemudian yang saya suka solidaritasnya Terus toleransinya dan juga uh, tata cara ibadahnya Uh, jadi yang saya rasakan saat menjalankan Idul Fitri yang pertama itu rasanya lega, senang, uh, akhirnya bisa menjadi seorang muslimah. Uh, selain itu, uh, bisa menjalani semua itu dengan keluarga yang baru. Jadi harapan saya untuk saat ini dan depannya, uh, dalam proses saya menjadi seorang muslimah, semoga bisa menjadi seorang muslim yang bertakwa, bisa juga menghafal Quran Dan bagaimanapun kedepannya tetap Tetap dalam agama Islam uh, Tetap mengikuti perintah dan menjauhi larangannya uh, Serta dapat bermanfaat bagi orang lain uh, Terutama orang-orang terdekat saya Ada juga pesan-pesan untuk kawan-kawan yang ingin masuk Islam Dan mengenal Islam Jadi menurut saya jika memang sudah ada niatnya Sertakan pula dan tindakannya Uh, karena jika lo hanya niat saja dan menunggu kelak, uh, mungkin kita akan menyesal karena kan umur tidak ada yang tahu jadi entah hari ini atau besok uh, segerakan uh, maksudnya segera laksanakan niat baik itu uh, apapun konsekuensinya tetap hadapi jadi mau kehilangan harta keluarga atau yang lain itu pasti nanti kedepannya digantikan dengan yang lebih baik uh, Uh, selain itu pesannya harus yakin kita memilih agama itu karena Allah Jangan sampai karena manusia uh, Mungkin nanti kita akan menyesal atau lain sebagainya uh, Selain itu harus sungguh-sungguh belajarnya, belajar Islamnya uh, Dan kata ustaz saya Jangan lihat siapa ustaznya tapi lihat sesuai sesuai dia ajarannya dengan dengan yang ada di Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi